Itu di rumah singgah itu 28 tempat isolasi dan kita siapkan. Nah, itu malah agak kosong nah, Mudah-mudahan ini banyak juga yang punya terkonfirmasi, tepat tempat kita masukkan dalam isolasi. Bisa ditindaklanjuti, kita sembuh. Nah, inilah keterbatasan dan kami mengambil langkah juga bagaimana untuk kita lakukan pengenalan batas ini. Kepala pendidikan, BPBD, dan PPB kita kesad itu inilah salah satu cara pemerintah untuk dalam hal penanganan covid ya. Harapan kita ya tentunya masyarakat juga membantu pemerintah mematuhi protokol kesehatan. Bukan itu bukan bed termasuk ruangannya di bed bednya udah ada ruangannya ini oh. kan sangat terbatas. Lagi kita dengan sistem yang si ini kan tidak mungkin kita bisa langsung bangun ya kan. Tapi yang kita gunakan mana yang ada termasuk di Luka rumah sakit lama yang kita jadikan rumah singgah Nah ini juga yang terdapat kita Kita, kita rehat, kita pulang kembali agar bisa di Nanti bisa diisi nah, Ini juga salah satu langkah kejadian luar biasa yang kita lihat tahu Ya empat ruangan isolasi tadi Bor itu penuh, ya itu warnanya merah Jurnanya aturan Tapi kalau kita lihat di Albu Kayang nih Misalnya jurnanya zona zona jurnanya merah juga. Ada standar operasional. Penanganannya sudah jelas. Di situ ada ketua satgas desa, Pak Kades. Di situ ada nakesnya dari posko-posko nyandu maupun dari Bukesmas, Ada babi, bisa ada babi. biaya mereka dari 8% republik. Bukan republik, 8% dari itu yang mereka lakukan. Mereka ada lakukan 3T juga ya. Melakukan treatment testing dan tracking ya kan? Itu yang mereka buat. Nah, mereka juga menggunakan tadi termogan diukur, kalau 37 mereka 29, karena saya sangat protes sekali, di desa ini ini semuanya ada surveinya. dan kalau di desa itu ada 5 rumah yang terkonfirmasi di RT kita kepala desa nyatakan di zona merah Desanya ada 5 desa yang terkonfirmasi camat bisa nyatakan daerah kecamatannya zona merah, tidak ada standarnya itu dan kita kalau ada 5 kecamatan, ya, kalau kabupaten selalu kita ke lupa ini menyatakan daerah kecamatan-kecamatan ini ada ya, daerah yang tidak pernah dikunjungi akan ada penanganan di tiap tenis. semuanya ada standar operasional ada SOP nya ada aturan yang untuk bertindak kepada mereka karena mereka semua dapat tanggung jawab ya? dan saya kemarin baru dari pulang dari Desa Karewakti saya ditahan Pak. habis satu ditahan saya katakan itu bagus kita tanya termasuk ini ajudan saya ditanya namanya ukur 36,3 36,4 3600 dari mana tujuan mau kemana itu salah satu standar berbatas mereka tetapi mereka sudah kemuker standar mereka juga mana orang yang dari luar mereka semua posko, lah, posko lah, desa, desa ini. ada beberapa posko desa juga yang gabungan itu dah 2021 per tanggal 31 Mei sekarang Kita belum tahu kelanjutannya Artinya udah mungkin udah sekarang Kita juga menunggu instruksi Kita gak mau kelami bupati tanggal lawan-lawan kita ya kan Atau lawan-lawan -lawan instruksi gubernur Kita nunggu. Nah, intinya PPK Mikro Dari tanggal 17 kemarin Sampai 24, 24, sampai 31 Kita menunggu kelanjutan Daripada instruksi Daripada menteri dan menteri dari Satgas nasional daripada pada Jadi, kita tinggal berikut oh, ya. Susah Jalan -jalan kita apa ya penting keluarga kita. Ya, kemarin surat dari dinas, Jadi tugas kesehatan dilemparin pakai botol oh, pakai tutup oh, oh, oh. nah, nah, banyak bantu ya. oleh ini bukan Kalau dia PL-nya sampai dah seribu, itu kan, situasi di rumah tingga, tapi kalau PL-nya 200-300, ya, itu masih masih di rumah, sekarang ada yang di melantan kemarin PL-nya 1 juta, itu bahaya, sebenarnya Corona nih, baik masker, dan puji tangan, dua itu aja, terapkan udah, aman, ambil masyarakat ini, yang orang luar masuk, kalau orang dalam kita dah sama tahu, oleh keras ya. Makanya yeah. Pak, mana tujuannya yeah.